Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Islam semuanya Sebuah peta tiga dimensi yang menggambarkan Kondisi Mekah pada era Rasulullah S.A.W. Tepatnya tahun 600 Masehi, Telah dibuat oleh Abdul Aziz Iman Al-Athir Seorang mantan militer berpangkat lenan kolonel yang kemudian menjadi Peneliti Sejarah Islam Beliau berasal dari Kuwait Peta ini menggambarkan Dengan jelas kondisi Mekah dilengkapi dengan detail layout, tata letak, bangunan dan rumah dari Rasulullah SAW beserta tokoh-tokoh penting, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Rasulullah SAW. Peta ini dibuat sedetail mungkin berdasarkan penelahan terhadap catatan sejarah. Jangan kaget, pengumpulan referensi dalam membuat peta ini menghabiskan waktu hampir 10 tahun lamanya. Hasil penelitian ini terangkum dalam buku yang berjudul The Prophet Muhammad Comprehensive and Contextual Biography Untuk buku dan peta lengkapnya Anda bisa berkunjung ke binimat.com Ini adalah kondisi Mekah pada tahun 600 Masehi Sebuah negeri yang terisolasi di tengah pegunungan tandus kawasan Hijaz. Ini adalah lokasi wilayah kabilah Bani yang ada di Mekah saat itu Bani Hashim adalah kabilah di mana Nabi Muhammad SAW berasal. Sementara Bani Taim adalah kabilah di mana Abu Bakar berasal. Adapun Bani Ali adalah kabilah di mana Umar bin Khattab berasal. Sedangkan Bani Syams adalah kabilah di mana Utsman bin Affan berasal. Bani Makhzum adalah kabilah di mana Khalid bin Walid berasal. Di bagian timur kota, kita dapat melihat beberapa lokasi penting dalam sejarah Islam. Ini adalah pusat kota Makkah, di mana berdiri Ka'bah sebagai jantung kota. Kiswah ataupun untuk Ka'bah merupakan kain berkualitas terbaik di masa itu, dengan corak yang berwarna-warni. Sumur Zamzam -zam berada tepat di depan Ka'bah. Ini adalah rumah dari sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar Asidiq. Dan ini rumah dari Al-Khattab, ayah dari Umar bin Khattab. Di bagian barat Ka'bah terdapat Darul Nadwa, semacam balai kota, tempat di mana petinggi-petinggi Quraisy bermusyawarah. Ini adalah rumah Ummu Hani, tempat di mana Rasulullah SAW terbangun untuk memulai perjalanan Isra' Mi'raj. Sementara ini adalah rumah Uqbah bin Mu'ayyid, sahabat karib Rasulullah ketika masih remaja, namun menjadi musuh ketika Nabi Muhammad mulai mendakwahkan Islam. Yang ini adalah rumah dari orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, yaitu Amr bin Hishab alias Abu Jahal. Ini merupakan rumah ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib. letaknya di kawasan Lembah Bani Hashim. Sedangkan ini adalah rumah paman beliau, Abu Talib, di mana Nabi menghabiskan masa kanak-kanak beliau setelah menjadi yatim piatu. Adapun ini adalah rumah paman beliau, Abu Lahab, sosok yang menjadi musuh Islam nomor wahid saat itu di Mekah. Ini adalah rumah Khadijah Radhiallahu Anha yang berlokasi tepat di bawah Bukit Marwah. Menjelajahi peta animasi tiga dimensi ini sungguh mengasyikan, ibarat menyusuri jejak kehidupan Rasulullah SAW di masa beliau tinggal di Mekah. Wallahu a'lam bishowab.